Kembali lagi di Restory Kali ini saya akan membuat konten yang berbeda. Woi, kau udah rekam belum? Oke, rekam. Siap. Udah. Kembali lagi ke channel saya Restory Kali ini saya akan membuat konten yang berbeda. Konten kali ini adalah konten Pokemon Go. Baik, sebelum kita mulai ke kontennya, mari kita intro dulu. <tuk2> oh, wajib, <tuk2> biar dapat saya ini oke tadi aku menjadi lagi ngered rainco nih guys lagi okay. oh. Lima lemah sama grow lima, lima deh. Dua belas orang kami <hampil jika. laughs> oh, Jangan negliat lah